Selanjutnya, kita akan mengambil kartu keuangan seorang pisces di bulan Januari tahun 2022. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang pisces di bulan Januari tahun 2022. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang pisces di bulan Januari tahun 2022. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan,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 Kesehatan seorang Pisces di bulan Januari tahun 2022 akan mengalami penurunan yang dimana di sini dikarenakan seorang Pisces ada di dalam dua kategori yang pertama merasakan pengkhianatan yang dimana di sini pengkhianatan berasal dari orang-orang yang ia percaya orang yang ia cintai yang berdampak negatif kepada kesehatannya Dan diprediksi yang kedua seorang Pisces terlalu lelah dalam bekerja terlalu memaksakan diri di dalam bekerja yang akan berdampak negatif kepada kesehatan. Sini, disarankan kepada seorang Pisces untuk mengontrol kembali kesehatannya agar lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya, adalah Queen of Cups. Secara umumnya, Queen of Cups itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Pisces mengalami penurunan, dikarenakan satu hal yang dimana di sini seorang Pisces merasakan pengkhianatan dari orang yang ia sayang, orang yang ia cintai, yang berdampak negatif kepada kesehatan. Dan di sini, seorang orang yang terdekat. Akan memberikan support dan semangat kepada seorang Pisces untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi, serta di sini seorang Pisces disarankan untuk menjaga kesehatan agar lebih bagus lagi. Dan untuk kartu keuangannya adalah ten of pentacle ataupun 10 koin. Secara umumnya, ten of pentacle itu diartikan kondisi berkecukupan, kondisi keuangan yang meningkat, kondisi keuangan yang sempurna, yang dimana di sini bisa dirasakan oleh orang lain beserta keluarga, dan di sini menggambarkan. Keuangan seorang Pisces di bulan Januari tahun 2022 mengalami peningkatan yang dimana di sini dikarenakan seorang Pisces juga suka berbagi kepada orang lain. Seorang Pisces dibantu oleh pasangan di dalam kategori karir dan pekerjaan yang dimana usahanya juga di sini akan berhasil maksimal yang mampu mendongkrak keuangan finansial jauh lebih bagus lagi. Di sini juga digambarkan seorang Pisces suka berbagi kepada orang lain yang membuat pintu rezeki semakin terbuka. Dan untuk support energinya adalah Page of Cup Secara umumnya, Page of Cup itu diartikan Seorang anak, dan disini menggambarkan Keuangan seorang bisnis jauh lebih meningkat Di bulan Januari tahun 2022 Yang dimana disini dikarenakan Berkat doa dari seorang pasangan Berkat bantuan dari seorang pasangan Dalam meniti usaha yang dimana akan berdampak positif Kepada keuangan, serta di disini Doa seorang anak, doa sebuah keluarga Akan menyertai seorang bisnis yang dimana Akan berdampak positif kepada keuangan Nah, di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Pisces suka berbagi kepada orang yang membutuhkan, terutama di dalam kategori seorang anak yang di mana di sini membuat pintu riski semakin terbuka yang akan berdampak positif kepada peningkatan keuangan dan finansialnya di bulan Januari tahun 2022. Dan untuk karir pekerjaannya adalah 3 of one ataupun tiga tongkat. Secara umum, three of one itu diartikan kita tidak bisa melakukan semua hal sekaligus dan belajar melepaskan. Dan di sini, bisa juga digambarkan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang membuat kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini menggambarkan kepada karya seorang Pisces di bulan Januari tahun 2022 ada beberapa prediksi. Yang pertama, seorang Pisces di sini bersifat memilih karena tidak bisa melakukan semua pekerjaan sekaligus yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi menurut seorang Pisces. Namun sini kenyataannya seorang Pisces tidak akan mampu menjalani yang akan berdampak negatif kepada dirinya sendiri. Disarankan kepada seorang Pisces, pilih dan jalankan sesuai keyakinan yang dimana akan membuat kebahagiaan, membuat peningkatan karir kepada seorang Pisces sendiri. Di yang kedua sini digambarkan, seorang Pisces akan menerima tawaran pekerjaan yang dimana disini datang di pergantian yang akan berdampak positif kepada keuangan finansial serta peningkatan kehidupan Pisces sendiri. Dan disini tidak tertutup kemungkinan seorang Pisces akan membuka sebuah usaha yang baru, yang mana usaha tersebut baru ia lakukan yang akan berdampak positif kepada peningkatan keuangan, karir, dan pekerjaan. Dan untuk support energinya adalah Queen of Swords. Secara umumnya Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan seorang Pisces sendiri. Dan di disini menggambarkan karena pekerjaan seorang Pisces di bulan Januari tahun 2022 mengalami peningkatan, yang dimana di sini terdapat beberapa prediksi, yang pertama seorang Pisces akan membangun sebuah usaha, yang dimana di sini dibantu oleh pasangan, yang didukung dengan kartu ten open tackle setiap usaha, yang didukung oleh pasangan akan berbuah manis, berdampak positif kepada peningkatan keuangan dan karirnya, di sini digambarkan juga seorang Pisces akan banyak menerima tawaran pekerjaan dari orang-orang sekitar. Yang mampu mendongkrak kehidupan finansial lebih bagus lagi, serta di sini disarankan kepada seorang Pisces untuk memilih sebuah pekerjaan yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan dan karirnya. Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah 8 of cup ataupun 8 piala. Secara umumnya, Eight of Cup itu diartikan berusaha mencari jati diri, berusaha mencari solusi atas permasalahan. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Pisces di bulan Januari tahun 2022 akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius yang di mana di sini akan tercipta kebahagiaan, keharmonisan di dalam kategori hubungan asmara. Dan kepada seorang Pisces yang sudah berpasangan akan menemukan jalan solusi atas permasalahan yang sedang ia alami bersama pasangan yang akan membuat hubungan asmara kembali lebih bagus lagi, dan untuk support energinya adalah page option. Secara umumnya, page Swords itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan seorang bisnis yang sedang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius, ke jenjang pernikahan, yang dimana di sini tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan yang dimana juga di sini tujuannya untuk mendapatkan keturunan yang akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya. Dan kepada seorang pisces yang sudah berpasangan akan menemukan solusi, menemukan jawaban atas permasalahan yang ia alami, yang dimana juga di sini tidak tertutup kemungkinan seorang pisces yang sudah berpasangan akan mendapatkan keturunan dan si buah hati di bulan Januari tahun 2022 yang akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The star Secara umumnya, the Star itu diartikan impian, harapan, dan cita-cita. Dan jika kartu the Star kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Pisces di sini menggambarkan impian, harapan, cita-cita untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi akan terwujud apabila seorang Pisces menjaga mengkontrol kesehatannya lebih bagus lagi dan melupakan pengkhianatan yang ia terima yang didukung oleh orang-orang sekitar Pisces sendiri. Dan jika kartu the Star kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Pisces di sini menggambarkan Impian, harapan, dan cita-cita untuk membahagiakan keluarga akan terwujud di bulan Januari tahun 2022 yang dimana sini akan tercipta kebahagiaan dengan peningkatan keuangan yang dimana juga disini seorang Pisces mampu membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga, serta di sini dengan dukungan seorang anak Pisces sendiri. Dan jika kartu besar kita gabungkan dengan kartu-kartu pekerjaan seorang Pisces sini menggambarkan, Impian, harapan, cita-cita seorang bisnis untuk mendapatkan karir kehidupan pekerjaan yang lebih bagus akan terwujud di bulan Januari tahun 2022, yang dimana juga di sini impian seorang bisnis untuk mendirikan usaha akan terwujud dengan bantuan seorang pasangan yang akan berdampak positif kepada karir pekerjaan serta keuangannya. Dan jika kartu dasar kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang bisnis di sini menggambarkan impian, harapan, cita-cita seorang bisnis untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kategori hubungan asmara akan terwujud kepada seorang bisnis yang sedang single, yang di mana di sini akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk bertujuan mendapatkan keturunan. Dan kepada seorang bisnis yang sudah berpasangan, impian harapan untuk memiliki keturunan akan terwujud di bulan Januari tahun 2022, yang di mana di sini akan membuat hubungan asmara lebih bagus lagi. Dan untuk angka keberuntungan seorang bisnis di bulan Januari tahun 2022 itu berada di angka 3 30.